Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sahabat Lesti be Lovers, Belovers, serta Litslar be Lovers dimanapun kalian berada selamat siang. Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesenangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Yuna akan memberikan informasi menarik dan pastinya kabar terbaru di universitas ya dari idola kita. Untuk mengawali kabar di siang hari ini, ada info penting. Ini resmi langsung dari Bang Boril. Di akun Instagram Bang Boril yang baru saja menginfokan bahwa Bunda Lesik Keciora sudah dipastikan akan hadir kembali menjadi host di acara festival Ramadan 2022.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 Kembali tampil di acara festival Ramadan Karena malam hari ini Bakal ada kejutan spesial Untuk warga Konoha di simak persahabat Kejutannya adalah Bunda Lesti Kejora akan duet Bareng Asila Maisa Malam hari ini persahabatnya ini spesial Banget di acara festival Ramadan Bakal ada duet Dari Asila Maisa dengan Bunda Lesti Kejora Yuk, Jangan sampai lupa dicatat Jamnya biar nggak terlewatkan, biar nggak ketinggalan untuk selalu menyaksikan idola kesayangan, mulai pukul 22:00 WIB hanya di Indosiar. Info ini juga kita dapatkan dari Lesler and Kita lihat persahabat ada kalimat info juga yang dituliskan di postingan ini. Don't forget this malam di festival Ramadan Tuh, persahabat, jangan lupa ya Di festival Ramadan malam hari ini Dua special Asila Dengan Bunda Lesti Kejora Selanjutnya juga, persahabat Ada kabar yang membanggakan Membahagiakan sekali ya Ini diunggah om Kevin Dua jam yang lalu, persahabat memposting foto musola, Alhamdulillah Pembangunan Mushola di Cianjur Sudah rampung, walaupun belum Tentunya selesai semuanya persahabat ya, dan Alhamdulillahnya sudah bisa dipakai untuk sholat tarawih. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merhaman ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada yang sudah berdonasi untuk pembangunan masjid atau musolah menurut info. Dari panitia, pembangunan masjid atau musyolah tersebut sudah bisa digunakan salat tarawih Dan digunakan belajar oleh para santri di bulan suci ramadhan Walaupun belum 100% selesai Dan bagi yang punya rezeki lebih, mau infak dan sadako demi kelancaran pembangunan masjid tersebut Bisa hubungi langsung WA Panitia Dan nomor keningnya ada di postingan Om Kevin Firmansyah. Mudah Mudah-mudahan persahabat ya banyak sekali yang berdonasi dan tentunya bisa rampung 100% dan bisa dipakai tentunya untuk beribadah Alhamdulillah kita bahagia ini persahabat ya sudah bisa dipakai sholat tarawih dan bisa dipakai untuk beribadah lainnya kita bangga dan pastinya kita sangat bahagia dan selanjutnya juga persahabat ya ada Kabar terbaru dari Kak Nova yang angkat bicara Persahabat ya, mengenai soal yang lagi viral Kita lihat dan disimak di postingan Kak Nova Kita sekeluarga selalu berteman baik dengan siapapun yang mau dekat dengan kita Tapi terkadang kebaikan kita gak selalu dibalas dengan kebaikan It's okay, karena kebaikan yang akan kita Tanam akan berbuah hasil di kemudian hari. Sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan juga bakal balik ke kita suatu saat nanti. Jadi, kita cukup sabar aja. Ibuku selalu bilang, kalau ada orang yang jahatin kita, biarin aja. Jangan dibalas. Kan ada Allah yang akan membalas. Kita cukup diam. Aku tahu kok semua sifat teman-temanku dan orang-orang yang dekat sama aku tanpa kalian beritahu, walaupun kadang aku orangnya terlihat cuek, tapi aku diam-diam suka perhatiin mana orang yang benar-benar baik dan tulus atau yang cuma berpura-pura manis. Semuanya akan ditunjukin Allah, apalagi ini bulan Ramadan. Jangan kotori hati kita dengan kebencian. Ingat ada Allah yang selalu ada untuk melindungi kita dari orang-orang yang tidak baik itulah kalimat panjang persahabat yang dituliskan yang dipalsing oleh kak nova persahabat yang mudah-mudahan keluarga besar Leslar ini diberikan sehat bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik amin dan kita juga persahabat yang masih menunggu kabar dan tentunya cedukan vitamin terbaru berikutnya di siang hari ini